Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Miftakul Khairah, NPM 490 uh, Untuk memenuhi tugas UTS saya di semester 5 ini Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang akhlak Mahmudah atau beramal Sholeh Jadi sebelum kita bahas apa sih akhlak Mahmudah Contoh-contohnya itu kita harus tahu, ada tiga ruang lingkup akhlak. Yang pertama, itu akhlak kita kepada Allah SWT. Yang kedua, akhlak kita kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, akhlak kita kepada alam semesta. Kalau akhlak kita kepada Allah, itu seperti apa sih? Ya, seperti uh, ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah? Tidak. Husnus, selalu senusun kepada Allah. Terus, kalau kepada makhluk ya sikap sopan santun, saling menghargai, tidak menyakiti hati sesama orang lain. Kita kan kadang kan sering ya berbicara itu menyakiti hati orang lain, jadi kita harus menjaga hati-hati lisan yang kita keluarkan. Terus, yang ketiga itu akhlak kepada alam. Uh, contohnya seperti kita uh, menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan bersih Tidak mengotori lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan Tidak menegang pohon sembarangan untuk kepentingan individual Jadi kita itu harus selalu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita uh, Lalu apa sih yang dimaksud dengan akhlak Mahmudah? akhlak makhluk itu adalah akhlak baik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama makhluk dan kepada alam semesta. Jadi akhlak makhluk itu adalah akhlak baik. Contohnya kita selalu bersabar, kita selalu rendah hati, dermawan, sopan santun, husnuzon, jujur. Pokoknya sifat-sifat baik yang kita lakukan itu termasuk bisa dikatakan akhlak mahmudah lalu kalau amal soleh apa sih yang dimaksud dengan amal soleh sebenarnya amal soleh itu satu garis dengan akhlak mahmudah tapi kalau akhlak mahmudah itu ee, lebih ke apa yang kita lakukan ah, kita lakukan akhlak kita tapi kalau amal sholah itu amalan-amalan apa sih yang kita lakukan? Amalan-amalan baik yang kita lakukan untuk, um, untuk mentaati perintah Allah. Untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi, kalau ahlak itu lebih ke perilaku kita ya, uh, sikap kita. Maaf, ahlak kita, sikap kita. Tapi kalau amalan itu lebih ke... Apa yang kita lakukan? Uh, lalu, apa saja sih yang termasuk amal soleh? Amal soleh itu yang biasa kita lakukan, ya. Ya, puasa, uh, ada puasa wajib yang kita tahu. Puasa wajib itu puasa Ramadan, sedangkan puasa sunnah itu ada banyak, ya. Puasa Senin Kamis, terus puasa yaumulbit uh, Pokoknya, ada banyak puasa sunnah selalu berzikir, kalau berzikir itu terkadang untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Terus selalu beristighfar, selalu berkhususon kepada Allah. Puasa, mengaji, menghafalkan Al-Quran dan masih banyak lagi. Lalu selain itu, apa sih yang termasuk amal soleh? Seperti kita mendoakan kedua orang tua itu juga termasuk amal soleh. Kenapa kita harus mendoakan kedua orang tua Mendoakan kedua orang tua itu hukumnya wajib untuk kita sebagai anak Jadi selain wujud bakti kita Kita itu juga wajib mendoakan kedua orang tua sekarang ya Kadang saja kita juga masih sering menyakiti hati mereka Sering membentak mereka tanpa sengaja Nah Amal soleh yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua itu contohnya ya mendoakan mereka, mendoakan untuk kebaikan mereka, kesehatan mereka, masih banyak lagi. Selain itu, apalagi sih bersabar? E, bersabar itu sebenarnya sangat penting, tapi juga sangat susah untuk dilakukan ya. Bersabar menahan menahan hawa nafsu, bersabar menghadapi ujian dari Allah bersabar menahan amarah dan sabar saat kita diingatkan orang lain terkadang kalau orang lain itu mengingatkan kita itu kita itu merasa nggak terima nggak terima padahal sebenarnya itu bisa jadi teguran dari Allah cara Allah mengingatkan kita lewat seseorang itu nah jadi kita harus bisa belajar sabar yang itu, nah jadi kita harus bisa belajar sabar lalu ada lagi yaitu menyambung tali silaturahmi, selain menyambung tali silaturahmi itu contohnya juga seperti kita menjenguk orang sakit kalau ada orang yang menjenguk itu pasti merasa mendapatkan support dari kita, jadi positif lah, pokoknya semua amal soleh, amal baik yang diperintahkan Allah yang dicontohkan Rasulullah itu semuanya pasti berdampak positif untuk kita lalu sabar contoh kisah sabar kisah yang sangat menginspirasi yaitu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji dengan penyakit yang sangat lama bertahun-tahun eh, anak anak-anaknya meninggal harta kekayaannya habis hingga ia jatuh menjadi fakir tidak ada yang mau mendekat semua sanak saudaranya menjauh tapi ia tetap berpikir positif positif thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala ia mengukur bahwa surga kebahagiaan di dunia itu tidak sebanding dengan kebahagiaannya di akhirat untuk tentang materi beriman kepada Allah ini juga tertera dalam Quran surah al Baqarah ayat 7 dan 8 yang bunyinya A'udzubillahimina syaitonirrohim bismillahirrohmanirrohim Amanu wa yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi, orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada Allah selalu melaksanakan uh, kewajiban, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ayat 8-nya, A'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم من ربهم جنات عدن تزري من تحتها الأنهار تزري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنه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 yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya jadi e, balasan untuk mereka mereka itu mereka yang disebutkan tadi beriman kepada Allah e, orang yang selalu melaksanakan kebaikan yang, kepada, yang selalu takut kepada Allah itu balasan untuk mereka itu ada di sisi Tuhannya yaitu syurga yang di sini digambarkan surga itu sangat indah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka yang sudah masuk ke dalam surga akan kekal di dalamnya. Jadi jika kita ikhlas, Tuhan pun akan ridho kepada kita. So, sekian Sekian materi tentang Ahlak mudah dari saya Jika ada kurangnya Saya mohon revisi Karena kita juga Masih sama-sama belajar Bila ada salah-salah kata Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh